tapi kan di guling si cik oh, karena ini kan harus hilang ini sampai aneh mbak kotor di sampe nampirang ketoro wong sampe anki peceran bro sampe teng kodok arus yang ngomong maka nih ojo ngelek ngelek ke ayo dong ngelek ke awae eh ojo oh, so seneng nyalah nyalah ke ayo do nyala ke awae eh. -e -e -e. <laughs> nyonto nabi adam ribun leh nyalah ke awae eh, ini biasa juga pujian termusik-musik oh. ya Robana, oh. yuk sama-sama oh. Robana. bo ya Allah saya golim ke diri saya sendiri ya Allah pulau dolin tenawa pulau piyambak ya Allah nyala ke awak de Terus diwanti-wanti kalau Gusti di Allah kok panggah melanggar akhirnya ciloko udah dikasih peringatan sama Allah masih dilanggar berarti lebih taat kepada makhluk dalam hal ini iblis daripada kepada Allah salam dewe nyapa aku kok luwe taat nang iblis yang nyangkusi Allah seakan aku lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah Dan ini kata lo orang yang lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah ini aku nak coro tauhid mohon maaf Bapak-bapak itu sekarang banyak suami-suami yang lebih takut kepada istri daripada kepada Allah. <Syukur> yang busi Allah rapati wedi, yang bujuni wedi. <Syukur> Ayo tak bukti Kalau sekarang banyak suami yang lebih takut kepada istri daripada kepada Allah, jujurlah jawab, bapak-bapak dan -bapak janin jenengan nunggu pengen meleng, belangudan nah Allah mah pak monggo jari goshti Allah masna wa sula sawarubak telu papat, monggo Allah mah rengke kok lakon hati lakoni wih merga wadisapa lebih takut kepada istri daripada kepada Allah gue nyak coro tauhid sing juru syirik pak kalau benora syirik rabi ya mana? menyelamatkan akidah <SILENCIO> Nuh ibu ibu nuhku ya sosok merasa bangga ketika suaminya takut, merasa lebih ditakuti daripada Allah. Nih jadinya taubat tuh, lo taubatie pangeran sahliane gusti Allah merasa ditakuti dipuja puja selain Allah. Nih gunamin nih taubat. Lo tuh ibu ibu bangga. ala ya puja kurang nira, nawani ambek aku. Mencukupi, aku, mencukupi. Nah, aku Walau Benora togut, pareng ke Bapak Nambah Mele. Khususnya Allah bareng ke, kok sama Nora Bareng ke? Jadi candi lebih kuasa sendiri. Badan Bu niku guyon. Oke, Bapak maaf, jangan suka bicara poligami di hadapan ibu-ibu. Paling gak disukai memang. Karena poligami bukan untuk dibicarakan, pak, tapi untuk dilaksanakan. buatan bu, buatan, niki kersane, refreshing rie, terla, boten terlalu seneng. jadi Beijing dan suaranya bu akhirin nama atahum rabbuhum bebas, menikmati dan mengambil apa saja fasilitas sebagai hadiah dari Allah bu bu seneng, kepenak nikmat, bebas, dan suaranya ten sak enak-enake mboten nenten sing bebas, sak kepenak-penake urusan donyae orang ana sing bebas. Halo? Wes oh, seneng-senenge ten dunya niku mboten wonten sing bebas. Sopo nang dunya sing bebas? Ayo jawab wae wong edan. Wong edan ya aturan kok. No? Bu? Nggih. Dipirengke mboten saya penak penake, saya seneng senenge, saya enak enake nontonnya gitu rano sen bebas, ayo sen, pangkatnya bur bur gaya nontonnya gitu apa ya bebas, tak ada PDI, raiso, tanglet neh pak camat, raiso apa bebas, misalnya gitu Cididi ott operasi tangkap tangan gitu pak camat deh, kadang-kadang hmm. orang melu apa-apa gara-gara menyetujui, patut makanya pak sangat hati-hati angges lu sing, jadi penegak hukum penegak hukum itu harus bebas ya karena pdw eh justru harus terlebih dahulu taat pada hukum, leh nontonnya ini ora peduli ya mbak lu sebintangi lo pangkate melanggar, sikat saya ini ukiyai lo, mau pikir bebas lo Raiso ke pulang nanti misalnya kau pengen karaoke orang wani orang pantes, ya nak camat sih pantes. Eh, uang suki-suki ini kan obat tendonya bebas, beten ngapunten. Misalnya ya, misalnya i umpamane, penjeningan penjeningan kita uang suki, umpomol soalnya kan ora supe. Terus sekali kali kan boleh menghayal dari wong suku terus diundang no acara pesta, pernikahan, no po, terus diaturi dahar, prasmanan, macam-macam hidangan tersedia. Napa no bebas, mangan sembarang-barang, juga sembarang-barang, betul, kok manusia yang ada yang sirian, kaki yang pantangan. Bung lanang, wistuwa ditut, napa no jone bisa, Arab juga kirain tuh, juga kirain tuh, harap nyiduk soto ya, ojo kuwi weh raileng penyakitmu ganti katain juga kikil wiyo kepanganan nek pengen cepet mati ngkatain ditawani sembarang barang yorawani monggo mbah sekule siki wae niki soto ecom mbah dudu ewaae monggo anget niki sating mbah monggo sumdu ewaae Napa kulit <Gülüyor> Apalagi kalau sudah terserang Kasih Kasi. Kasi. Kalau sembarang-barang sing disuguh keorawani, ketemu sate dihindari. I, sing digolek dromoiwa teri, kasih nensi pik tensi neting. Di mangan cumi-cumi aler. Di kenek sambel gorengati asam urat kumatlah disugui wedang lagi jalurkan itu kalau ada pabrik gula sendiri Pilih. cuci garas seminggu 2 bujuni saya ayu ke kena disfungsi Erek Pilih. si nah janti panggah raiso ayy coba sin bebas nunggu ayy sinjarin nek tempat-tempat hiburan -tempat malam lengkap mau limo komplit termasuk tempat prostitusi sehingga kewedoan-wedoan ini kaya, ayo apa bebas, ora, kaya perbuatannya larangan, hukumnya terlarang sama pemerintah dilarang mbayare oh, kata-katanya ini keanggil, kalau dia ini ya larang Lha yo nek gawe larangan, hukumnya terlarang, sama pemerintah juga dilarang bayare. Lha terus ini sing ceramah ini regane yo. Nek pengen murah ya aja ngundang aku, Bang. Yo, ya, modhen-modhen dhewe kuwi kon ceramah. Nyuwun ngapunten, nyuwun ngapunten. Heh Lek pengen bebas nih kum bencing ten suarga tapi merono nih kudu munggah munggah wirek ada syarat yang harus dipenuhi pengen kelebu kok nonton donyo ya pengen kelebu ya nonton syaratnya gitu pengen kelebu jadi PNS, nonton syaratnya betun gitu. pengen kelebu jadi anggota TNI Polri, nonton syaratnya betun gitu. hmm. Gue paling bosen harus sehat jasmani rohani. Nek bosen sehat jasmani rohani bosen klepet dari TNI Polri mulok mang bersani. TNI Polri mesti gagah-gagah. Angkatan laut kubu isong langi. Angkatan laut rayong langi. Makanya nganti anteni ibu-ibu yang protes perkara putrane daftar angkatan laut orang klebu protes. Nanti aturan orang jelas anakku gara-gara raso ngelangi lo orang ketompo nonggoni angkatan laut padahal sang ngerti sing ketompo nonggoni angkatan udara kayo raso miber mana-mana orang ketompo nyeng angkatan darat perkarane sepele, untungnya gripes protes karpe, gara-gara untungnya anakku glipes orang ketompo nyeng angkatan darat padahal sakruhku nek perang ya tembak tembakan orang cokot-cokotan Yang dulu nyuwai ono syarat apa pemain di urusan mlebu suar, munggah suar, nah syaratnya mau butuh takwa, <laughs> bu? Nah saat ini takwa niku peribod, yang jadi syarat munggah suar ayat setelahnya innahum kanu qablaka minal muhsinin sesungguhnya mereka orang-orang bertakwa sing iso dulu waktu di dunia termasuk orang-orang baik mlebu golonganane wong-wong sing tumindak sae berarti kududati wong api halo sadari yes. para jamaah bahwa hidup ini hanya untuk berbuat baik maka terus lakukan perbaikan menuju kebaikan agar menjadi yang terbaik Apalagi ini kok status ya Karena hidup ini hanya untuk berbuat baik, maka terus lakukan perbaikan menuju kebaikan agar menjadi yang terbaik. Kepada siapapun, ia ya, dalam garis vertikal kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam garis horizontal kepada sesama, siapapun dia, apapun agamanya, wajib kita berbuat baik. Paham, paham. latihan jadi wong apik walaupun berat dan sulit wong namanya munggah krengkel krengkel lunyu lunyu ayo tuh semangat orang kak ngadeg bengak bengak sama eh, eh, eh. munggah suaraku krengkel krengkel angel mulo lunyu lunyu peneono nah dadi mofsinin Gue Dan ayat sanes dijelaskan. Adli Gusti <Sessizuk> Allah banget, sayang <Sessizuk> banget. Cinta sekali kepada mufsinin orang-orang yang berbuat baik kita harus merebut cintanya Allah bagaimana supaya Allah cinta kepada kita Wong sumber watun iso ngerayu gusti Allah penti tersnani gusti saya ulang Wong sumber watun harus pandai merayu Allah agar supaya Allah cinta kepada kita sehingga hubungan kita yohibuhum wa yuhibbunah Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Sama-sama cinta, ya. Wes pernah menang, ya? Dalam bentuk tubuh sini, dianggap wong HP harus punya tiga sifat utama. Berapa yeah. pertama? dara Orang-orang yang suka berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, gampang maupun sulit. Pengen mugas warga? Pengen nabu swarga? Kudu siap infak. Siap? Doras semangat. Dalam keadaan apapun harus siap infak. Oke? Okay? Infak di waktu lapang. Siap? infak di waktu sempit siap infak di waktu gampang siap infak di waktu sulit siap cembantar infak di waktu akeh duwite siap infak di waktu akeh hutangi siap belgedes infak, infak di waktu lapang gampang sehat oke duwite orang gumun panen jeruk regane murah di telora payu diinfakne dum-dumne tanggane ranggumun <Sie> tapi di waktu sempit kalau gini kita tahu ngerti ngono kaya ngono <Sie> dana nak ayo katrok waktu kepepet niki senengin bu, bukhinin uang takwa si so bisa munga swarboy, walaupun kepepet panggah infak, oke duitnya oke utangnya panggah infak, mulane angel tabel ini di waktu gampang lapang duit oke orang gumun, tapi biasanya nek pas kepepet infak bukan model infak kelas polsek paling polsek ini belum standar kudu naik level jomek polsek paling boten polres dure polsek kok le infak di nanti duit resi bisa juga meneh level le. Polda, infak di polke sampai duit nggak ada level tertinggi polri Pol-polan, ngingin faket dulunya ini sapi, kau nongsin keri. <SILENCIO> ini tuh Angel dan ini, mulai yuk. <SILENCIO> Allahumma <'il> Muhammad. Alhamdulillah. <SILENCIO> ya Allah, misalnya waktu kepepet, aku kok pengin roh te-te aneh Wang General berwadung ini. Taman gak ada duit, pas-pasan, yuk mengkuin duitnya. Orang neneng menek di duit duit kebutuhan dewe, penting terus orang tau gue harus butuh ke mbak, aku nyile apa orang ngomongin nih? mbak, aku jaluk ayo, wani ngecol ke buatan kenakan mengkene dewe butuh dilanjut buatan ini nanti lan dilanjut kudu diperhatine lagi diperhatine wis tak tinggal ngale Ibu bapak jemaah rahimakumullah eh eh lek wong sing takwa meskipun kepepet coret-coret wani ngecul kok Ora ana tunggale Lho kok wani lho kok ora ana tunggale Lho kui lho lah ora ana Eh mergo yakin Bakal untuk balasan ke Allah balasannya langkung saya lan langkung kata. Bila lebih like paringi kongkon matur suwun kalian dongak keseng maringi jazakumullahu mullahu khoirong Mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Ini kila ilmu dong. Berarti orang yang berinfat pasti pasti pasti akan dibalas Allah dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Percaya iya yeah. santri percaya badan, yeah. sampun di yeah. praktek nih. Percaya nih, orang wani meraktek nih. Itu namanya sudah percaya sama Allah, tapi belum menaruh kepercayaan kepada Allah. Sekarang banyak orang yang percaya sama Allah, tapi tidak menaruh kepercayaan kepada Allah. Let diomongi, percaya tapi kan meraktek nih, mikir dia ngomongin, infak aku mesti bakal dibalas Allah s.a.w. akah luwe HP percaya ayo dipraktek nih untuk disik becah anda pirang-pirang halo eh bu, infak besar roh di waktu gampang, lapang, oke duit itu bermakna syukur mensyukuri rahmat yang sudah ada mensyukuri nikmat yang sudah ada infak di waktu sulit sempit, oke hutangnya kepepet itu bermakna mancing memancing turunnya rahmat Allah memancing datangnya nikmat yang belum ada namanya mancing yo ibarat pemancing mancing yang belum bang Nikolo. wani buang cacing merkondui harapan bakal untuk iwa kok wani buang cacing untuk harapan untuk iwa oh. Iki mang cacingmu wis dongo kuwak. <SILENCIO> Panitia sing keliling mau lho sampun dong. Ya, dibuang cacingnya? <SILENCIO> Umpan niku. Eh pengen to iwak gede umpannya ya kudu gede. Lah mau sing mbok opake piro? Ayo duritmu sing gede apa sing cilik mau? Nggih. <SILENCIO> Seneng apa sing lungset? Untukmu ya iwak teri. oh, teri teri ini oleh orang <SILENCIO> medit yang nunggu itu <SILENCIO> eh, uang mancing kaya wani buang cacing mereka harapan untuk iwak orang karo belumbang yang ngandel kok maksudnya karo bosti Allah orang ngandel uang <SILENCIO> tani kaya yang ngono wani buang bibit jagung siji dipendam no sawah mereka harapan bakal untuk jagung sak pirang pirang Menyang sawahé percaya maksudnya Gusti Allah ora percaya. Halo. Madan iku lek wong wedhi ya kandhane ya panggang bantah ngeyel. Lah kabeh Kyai ngomongi yang ngono kuwi. Apeh yang ngono arum tak rung-rungok lek ceramah. ini kapan gelem infak mesti kok muda dadi akeh muda dadi gedhe. Maksud artiku wong di dilongi. Masuk di longi kok mudah gede, ya rau no ceritanye, enek di longi mudah gede wih, reca sunat teh, reca sunat ya selinet, putak kaseyo cilik dong mengkeret wih san, nanti sunat ya diketok dipotong di longi, ayo nah, ya pergi masuk tambah cilik, wuh, ya belum, belon, den konten-konten sama nuke awan gentelo-gentelo nih, mas juga itu contoh kok kaproto. Bro, Bro, misalnya jenengan gak ada tamu kendaleme, terus tamu ini diaturin pinara, monggo pinara, terus tamu ini pinara, terus jenengan subuh nyunjuk, saking ngelae terus dihubi, ngelap bro, umpami kok saking ngelae, lembung bing antin tek koret koret gelasnya kosong, tuan rumah yang paham dan bijaksana, ngerti li, gelasnya kosong, terus diapa kek? <tuk> kau pun mau dibanting di joki, ini menang, nak perlu ganti gelas yang lebih gede Gusti Allah, iso nak mau ngejoki sampe nak sampe wani korek, korek infak, kanggo yatim infak, di jalan Allah go perjuangan nak Uh. Joget yang luagah, tapi nenek dik. Uang berbatu ini akan semua wani kepinteran matematika. wes wes wes hai, wes wes